Hai guys, di jam terakhir kerja Loren ada seorang kakak membawa adiknya dan minta dipotong moha ya, nanti dipotong moha dan di skin bintang ya. Anak kecil guys, anak kecil banget, kecil banget. Agak kesulitan juga sih aku bikin skinnya. Oke guys, saksikan. Saksikan ya. Ini dia guys agak kesusahan sih bikin skinnya soalnya anak kecil banyak gerak juga takutnya nanti terluka kulitnya bunta di skin bintang kata ini udah Loren skin gimana mas gimana mas senang hatinya? senang? senang dipotong kayak gitu? senang gak? jawab dong itu kan sudah di skin kayak gitu tuh belum sekolah katanya mumpung belum sekolah nanti dibikin gaya dulu rambutnya nanti kalau sudah sekolah gak boleh katanya oke okay. ini hasil karyanya Lorenz skin bintang ya tapi ini kasar sih soalnya anak kecil diperhalus agak sulit anaknya banyak gerak Halo Mas Bro, namanya siapa? Namanya siapa? Rama. Siapa? Rama. Rama. Oke, Rama itu nama seorang kesatria ya dari sejarah pewayangan atau Mahabharata. Ya sudahlah, aku lupa. <laughs> Oke, cakep banget. Oke guys, selamat menyaksikan. Dan Selamat berkarya Mari kita Besarkan Salam satu gunting Oke, sukses untuk kalian semua Para subscribernya Lorenzenar The Master Barber Salam Mantap, Mantap. Oke, ngeras dua nih guys